Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Ada unggahan spesial banget ya Masya Allah BBL lagi digendong oleh Natalie halser Masya Allah banget ya BBL semakin menggemaskan Mudah-mudahan BBL selalu sehat dan selalu Menjadi kebanggaan kedua orang tua Pasikan ini pun persahabat diripas oleh akun Sendal Putih Hanna Skor Bilar Kita simak persahabat di kalimat caption yang dituliskan Jam-jam rawan kalau puasa Lihat abang, kok jadi pengen gigit ya Gemesin banget soalnya itu Masya Allah banget ya Di jam-jam rawan nih kalau puasa Lihat abang Fatih ya Soalnya menggemaskan banget Komentar pun banyak sekali Diberikan oleh para sahabat Yakni dari akun instagram Sunarsi mmg 2 Mengatakan Masya Allah abang L ganteng Gemesin banget sih Nah aduh pastinya persahabat ya Yang melihat abang Fatih ini gemes banget karena BBL ini sangat lucu banget persahabat ya Aduh Masya Allah banyak sekali yang sayang banyak sekali yang mencintai Semoga persahabat ya orang-orang baik selalu mendoakan yang terbaik juga untuk keluarga Leslar Dan selanjutnya kita simak juga persahabat Ini ada unggahan spesial kabar yang sangat membahagiakan sekali Yuk sama-sama kita ke burung biru atau Twitter Leslar di Sofi persahabat ya ini bakal trending kembali nih persahabat ya Leslar sudah berada di Twitter Kita naikkan persahabat agar Leslar di Sofi Mudah-mudahan malam hari ini Lesli dan Rizky Bila menampilkan penampilan terbaiknya Kita simak juga persahabat ya Banyak sekali tentunya tanggapan dari akun sahabat Leslar di Twitter Salah satunya dari Siti Mark Riva. Wah wow, belanja di Sophie ID makin semangat nih ada Bapak Bunda Tuh persahabat ya hashtagnya Leslari Sofie Sama-sama kita ramaikan Kita naikkan mudah-mudahan bisa trending nomor satu nih Bunda Lesti dan Bapak Bilar Dan kita simak juga persahabat di organ spesial Bang Aril 2 jam yang lalu ini mengingatkan juga untuk warga Konoha Jangan sampai lupa untuk menyaksikan Lengstin dan Bilar di acara Big Ramadan Sale hari Senin tepatnya hari ini persahabat 25 April 2022 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Live di TV Kesayangan Kalian Ada RCTI, SCTV, Indosiar, Sofilife, dan Youtube Sofi Indonesia kita simak juga di kalimat Caption Info yang dituliskan oleh Bang Ariel. Bismillah, jangan lupa nanti malam mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Live di TV kesayangan kita semua, pantengin channelnya, terima kasih. Itulah informasi dari Bang Boreal mengenai jadwal Bunda Lesti dan Papa Bilar hari ini yang akan tampil bareng. Live di TV kesayangan kalian Masya Allah banget ya makin gak sabar Menyaksikan idola Kesayangan kita Dan untuk berikutnya para sahabat kita simak juga Di unggahan lintar 2 jam yang lalu Juga nih para sahabat, ya Wow bersama Bang Boril dan Tim Leslar Entertainment lainnya Kira-kira sudah berada di Studio atau di mana persahabat ya Kita penasaran banget yang Mudah-mudahan ada kejutan Ada kabar baik dan ada kabar bahagia Untuk kita semuanya dari Leslar tim Kita doakan juga nih buat Bang Boril dan Lintar khususnya Semoga selalu sehat dan selalu bisa menjaga Idola kesayangan kita Berikutnya persahabat kita simak juga Persahabat ini ada postingan momen spesial banget ya Di saat Tentunya dinner bareng Merayakan tanggal 24 Bunda Lesti outfitnya selalu bikin Tentunya salvok Masya Allah Doakan saling terbaik juga buat Bunda Lesti ya Mudah-mudahan selalu sehat dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kita masih menunggu kejutan dan kabar terbaru berikutnya persahabat Di sore hari ini Jangan kemana-mana persahabat ya Karena idol kesengan kita akan selalu menyuguhkan kabar terbaru dan vitamin bahagia untuk kita semuanya dan jangan lupa juga persahabat ya untuk mendukung Lesti dan Rizky Billar nih persahabat ya sebagai couple Gold menurut kalian pastinya warga Konoha Leslar pilihannya komen di bawah persahabat ya yuk cukup komen Leslar gak usah dilebih-lebihin atau dikurang-kurangin di akun Instagram Kilo bersahabat ya, Couple goals nih, leslar, saingan dengan AHA. Yuk sama-sama kita dukung support yang terbaik. Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku takkan